kemarin, ini menang loh bang, waduh, kalau ada Avici dan J. tidak bisa, kalah. nih ah, kalah nih? Sudah nanti. benar, rusak anak, nggak suka salam itu. ah, nggak boleh kata, kata teman-teman nanti nih. apa ya? Tuk Tuk itu menang, keren, keren, keren, menang keras, ya? ya, karena kemarin menang tuh. Alhamdulillah. Oh, masjidnya. Oke, terima kasih. Ah, ah, bisa nggak sih nggak berisik? Ini di masjid nih. Tolong dong, nih baca Quran sini aja. Ayo. Ngapain sih, nyuruh-nyuruh? Hanya mete siapa tahu, aja aja deh deretnya sendiri. Pergi kalo sana ah, ini beri deh lah, baper kok pergi? Nah, iya, baper Tau. Baperan ah, sih. Kalo kalo ya, ya, ya, ya. banget sih kalo, kalo kalo, kalo kalo, kalo kalo, sih? kalo, lanjut kalo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak Allah, syarat ya, nah ini tadi Ana perhatikan dari tadi. Antum antum ini kok seakan-akan kurang berkenan kalau dinasehati hati. Tadi diingatkan, tapi kok apa namanya responnya? Itu ngerasa gak mau jangan urusin urusan anak, anak Padahal kalian tahu gak itu kata-kata yang benar-benar dibenci oleh Allah. Iya, iya. Allah. karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Inna an Kata beliau, kataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika ada seseorang menasehati orang lain, bertakwalah kepada Allah, hmm. tapi malah responnya udah urusin urusan masing-masing, urusi urusanmu. Itu perkataan yang paling Jelek dan paling dibenci, maka jangan sampai itu, Sam jangan sampai lisan kita mengatakan hal-hal yang malah dibenci oleh Allah nah, Itu bahaya, dan apapun yang kita ucapkan dengan lisan, pasti tercatat di tulisan Jangan ulangi lagi ya, ikhwasam eh, sekalian Kita minta maaf aja kali ya, eh, harus ya, Masya Allah <tuh kabang ŁidENTE> Ya, Afan, gitu ya Wa'arakallaho fi koum wa'ala'ala wa'ayyakum Astagfirullahaladzim Ayo, coba Karena waktu itu apa, majelas sama kamaran aja Oh majelas? Ya. Mana, kok gak ada ajak? Maaf ya. Oh iya, maaf, maaf, kan, kamaran Oh iya Ada FF Ah. Oh, minta maaf aja kali ya? Iya Jadi harus ya. minta maaf Langsung aja Ya Akhir, Assalamualaikum Enam Eh uh, jadi gini Oh Duduk dulu ya Eee kita kemarin minta maaf, oh. udah apa bersikap gak bener sama Ente. Oh, ini ya nggak apa-apa kok. Ya. Yang penting gak diulangin lagi. Ya, Insyaallah siap-siap. Insya